<tik> <tik> Wa elam tu minulah mon ora iman si rokak peli mari ngengso tu sot jigu tu di sini tali bener no si niki hak demokrasi fatal mongko mecat kau kau wo o cegagu si ronengso kari nabi iman be <tik> <tik> <tik> apa tapi o cegang aku. perah HP tu ra tapi juga cegagu HP terus matangi patahannya yo o cegu ngoro sorak HP ngoro isek palsu ngoro apen apen tarapaham nasib cerah habis, murah di oh murah oleh, murah oleh. iman, orang cocok harus saling dan bukan ilam untuk minulim. maknane tinggal ada ya ing iman murah bobo tapi gak perlu saling meng Nabi Musa sebetulnya siap bersandingan di komunitas Firawn, bomo Firawn nggak saling nopo, megang. Oh, Menurut pemikirannya Musa sederhan, Firaun aku pangeran Allah, paling belum kejumatif, kan pak? Lewat aku dan usah kamu paksakan. misalnya Firawn nggak gak Musa, terus ono pertarungan ideologi, pertandingan ideologi, kan benar. Nabi Musa suatu saat kabundur dari awal, beliau memaklumatkan diri kalau beliau hanya seorang nabi, suatu saat kabundur tapi. Sementara Firman maklumat atau jenjang pengenalan resomati, nah. boleh dimumi kan itu tetap benar, <gulur> paham ya? Yeah. Jadi misalnya kok berdampingan, itu kan gak punya apa terhadap kebenaran karena kebenaran tetap ketok nyata. Firman sudah Tuhan, Musa ngaku Rasul juga ketok nyata, mau dari awal Rasul ya kabun. <gulur> Anak rasul juga maklumatkan diri wa ma Muhammaduddin, illa Rasul, konsolas, mingkop, tiga khusus, apa imata? Bayangan pertama itu, <tuk> apa imata? Karena biasanya kalau orang kudus berlebihan, itu banyak noh, nak wis Rasul, baik iso, baik soh, baik, wewes, statis, ya itu tuh banyak noh, <tuk> bangkrut <tuk> banget. Bayangan <no> bangkrut, <tuk> diusir masyarakat lagi rapor cowok, bayang noh, jadi naranan. <tuk> Ustad juga manusia. Yo ya biasa ya. <tuk> ya, ya. ya. ya, Biasa. No ya, no, no. tenan, ya, no. nah, ya alhamdulillah. tenan, Nabi Nabi Nabi, bayang <tuk> Nabi kasih Kira tapi siap mono iku madhep nang aku aku Nak wong sih rasa menang aku fenmate ini aku kan yo terus mereka istirahat gak berumate ini aku harus dipateni uang iyo berkarane berusaha Nah aku menang mereka ikut bangga dia aku ikut kures. Susah ya posi ngembar no terus kata Nabi kemarin jorong jawa susah itu susah ya posi ngembar no kita kompetisi di menarik di bener bener jalan jorong jawa yang salah saya lewat. Nabi juga pernah malumatkan itu itu mirip lalu misa. Sama dengan Nabi Nabi sebelumnya, Bawa Ilam untuk menuri. Jadi misalnya dia jadi kiai. Biar tidak, orang-orang juga larang mondok, Mereka mendukung kira-kira kaya kiaiku. Mereka mendukung kira usah jalan-jalan untuk haram. Menurutnya terjadi preker dan guru. Bikin trauma masif, orang mondok itu diakibat menikmu. iya. Lan itu, Jonon, aku yang kira tetap bahagia. jadi pertontohan yang bagus. Jadi, tapi bahagia. Tetapi, woi, gua profesor bingung. Sengako ni kira iso, kok pengen mikir. Jadi, rugi, mikir rugi. sing lakoni kira iso, Tapi, harganya itu hujan, jateng, trauma. Kere, lari, gua. iya ya. Wangi maulu ya, kan maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu Sering maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu maulu ada menteri di lapangan kira ketemu itu apa? kenal ora apa. Tapi kene ra kenal wong semutang iku. Ono parmen iku ora penting, tapi ngutangi kowe juga juta. Ya, parmen itu kowe wong ora penting karo tapi ngutangi kowe juga juta, pas anakmu kelahirane. Ambek menteri tuwer kenal, pejabat terkenal orang kowe. Cara kowe radi wong nang iku beban iki. Beban sardin, artinya apa orang besar apapun pun kira di urusan punya Anda ini merdeka Wong Ram Merdeka ambil Wong Singguh ini duit urusan Gua ketemu aku wali ketemu, ketemu singgutan lima ini Bagan aku SGI Koda, tetep mungkin buat si singgutan ya artis terkenal kayak ketemu sebetulnya hidup tuh gampang hidup itu berdasar poin sing nyata Jadi wong sing tahu utang tanggani pas kelahiran pas rumah sakit itu orang terhormat. Tapi wong dogeliru kenal pejabat kenal ku ya itu Jadi ilmu yang ngono, ha msine itu paling mesti Karena kuwe ku. Baca ilmu Dan kan. kriminal ya laporan yo kan laporan kan oh. <mener> <gesprochen> <meneradaki> <mener> Ya, jadi latih hurus dengan health-nya, dengan senyap. contoh paling nyata itu onok menteri, jabat-jabat, jadi gigit. Jadi pokok gigit. Kira di sawah parah itu tenang. Saya sisa parah, wong sing utangi itu, itu Masalah besar Mereka itu nyata. Saya kira wong juara senang dengan <tuh> sing nyata, sing ranyata ditenang, <tuh> sing nyata di tenang <tuh> ini dengan hadirin. <tuh> itu masalah. Nah, saya nanti harus jadi latai ke sini Asin, manci, takun amira, kena keping, jadi pemimpin, anggur wong, api, irak, foto karaoke pemimpin, ya, gue, gue sih, dia gede, posisi numpang, dia kan untuk mobil, numpang, numpang, numpang madeng dia madeng numpang numpang sana tangan, ya, madeng dia tangan, ya, kan sama baik numpang sama mobil ya, numpang numpang sama ya dia ngusul, dia ngusul sibuk ya ke <tik> isu <bingung. tik bingung>. Orang numpang Orang numpang Masih, terus ya bodoh, kecil numpang, numpang ke itu, kalau kesusu numpang ahlin takun amirah jadi pemimpin, tidak Jadi Terus, wasta's nih aman sih, kata pun lazirong. Gua jupuh tong gue, mending mesti kayak starr. Gua bener-bener ngeram, gue. Yeah. Gua lapangan, tolong kaya kecil nih lapangan. Mau gue rapi toh, ya udah diurus. Kan gak ketemu gak, masalah. Saya nanti aku utang kehutang beza, ya tenaga jendret mau ketua RT. Kan ketemu masalah alah rantau utangan yeah. yeah. ya. Saya, awal roda sih di BGM, udah pakai. Orang ketemuan. Orang ketemuan saya kecil gak masalah, udah diurusan. <tawa> <tawa> <tawa> kalau produk gigi, tapi kok opo rumus, iya, iya toh, apa urusan, saya masjid wah, masalah, masalah, masalah, itu sebenarnya apa aman kita akun nadir Selesai final ini ada kita, kita terus, warteg, mancik, sat akun, asira, kebuta hubungan. Itu bisa diperbuka. Dari gereja, ibedeh, semestinya sekolah, tak ala sekolah Rasulullah. Tapi yang di sana. Gue, oh, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, rasulullah. gue, gue, gue, gue, gue, Nah, ketika gue, gue cincin butuh. No, ronde gue, sen mati-mati. Gue, gue, apa gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, wis alike kene ra tau nulung wong sing kecelakaan tetep dikenal iya ketemu uang sing kuwi rajut utang tetep setakah opo ini kene nek alfat tapi pas kredit dibayar tumpah umpama Alphard dhek ketemu dhek meriang mergo kredit terakhir dibayar isa usaha konane ka kudune koyo opo ketemu wong sing berdasa habis bawoe juga dadi pejabat wong iku sing maslaripe pas ketika dhek isa tim sukses wae ya rumus sini itu benar. sosialis, kan, kan, Amirah. Wadas nih, aman, sita, nazirah. Wadas, manis, tak, tak, sakun, nazirah. Jadi, Sofi ngomong, gue misalnya, nasi kok, butuh pun. Misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, butuh misalnya, biasa. misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, tapi nak aku bintang, makhluk ga hebat. Kita penting misalnya, mas ngaji terus Niteni Niteni Nih ngaji, salam tentu orang. Waringan salam lah orang ya. ya ini. Terus mulai muka jadi jir di Jerman. Pakai saja. Saya tidak karto puto tapi nek kan tenang nasiru <tuk> ya abis tuh, abis nasiru, takon pertama Malaysia, sing bantu bantu tahu tetap beriak, pada otomatis kalah tertuk ya. <usur> misalnya <usur> aku, lalu <Laten. Saya. tutu> tembak. aku aman dia mau saya ketemu pejabat, jadi ya, kaya gede, urusan itu tenang, lepok ya saya ketemu parmen, uang cilik, tapi kaya dihutang berakhlak kok berakhlak karimah kok saya ketemu parmen, uangnya mau ketua RT, kaya dihutang, limang, juta kaya dihutang lepok di ya. tapi kaya ketemu menko, tapi kaya dihutang harusnya Indonesia kok dihutang oh. <laughs> tentang Indonesia. Mergo apa? beras di hutan. desa Oke ketemu menko Tahu main view, tapi radio Mau harusnya jurusan begini. Haruslah, konsepnya, nanti, konsepnya, nanti. Berko, kaya kaya <tuk> e, ketemu Pak Armin, senti ketua RT. Ketiupan memang juta orangnya. Saya yang putih Saya mau pakai rakan-rakan. Mereka mau, tapi Saya ketemu artis Pak Ayu. gak butuh tenang, Di, misi, Tadi ketemu orang orang itu tahu Nah pada uang itu Wastafni aman cipta rakun nadi, nadi rabu setara. Setara yang mau, misalnya menteri to kayak rumus tentang negara harusnya Indonesia gini. Gue radutang itu, menurut saya. Oh Indonesia tuh harusnya. Menurut barang ketemu tua RT gede gitu, utang lima juta orang nyaur. <giffe> Kewaniman okay, ini, menurut saya. Pelos, pelos. Dia nggak ada buat masalim, saya. cita buko Oh, kita ketemu artis top, rada urusan lani ya. Ketemu wong sing di masa lalu, rada elek lah. Awas loh iya. Awas iya. Kita jera biar iya. Buka kerdo. Kita masa lalu ada buku anan. Om pakanan kita tidak biarin. terima terus disimpan. Hayya kalau guru sosial di sosial atas itu semua sosial mukmin